Tuhan, berjauh man bantah krina ibas kesempatan rendah, bagi kita jumpa kah ibas acara doa meditatif permata, senam beri akhur tapi makai ibas berngenda dan kesempatan kita tetap ibraikan Tuhan adalah kondalani wari-warita, kalaupun pada waktu waktu ini kita krina manusia seluruh bangsa negara kita termasuk kita ada dalam pergumulan yang cukup. Uh, Membebani kita, baik secara personal maupun secara bersama. Guna pegegehi kita, ibas bernyeda, kita akan bersama-sama uh, bersekutu di dalam doa meditatif, meminta kekuatan dari Tuhan, gelah arah perdalanan geluhta, kita akan tetap melihat ada Tuhan yang menjadi sahabat dalam pergumulan kita, dan kita menjadi pribadi yang kuat dalam perjalanan hidup ini, jenah persoalan-persoalan silid -persoalan ena akan berubah menjadi kesempatan bagi kita untuk melihat kasih Tuhan yang jauh lebih besar lagi, dan untuk membentuk kehidupan-kehidupan yang jauh lebih baik di hari-hari mendatang. Melalakal Jalma dunia akan semakin hancur karena persoalan, tapi Litka Jelma, arah persoalan-persoalan si Adapina, dia menjadi pribadi yang jauh lebih kuat, lebih tangguh dan menjadi bijak. Beringendah, ia ajak kami kita untuk secara bersama-sama melihat dari Alkitab, ternyata ada banyak manusia yang menjadi lemah juga karena kesalahan, cara berpikir, iman yang lemah, tapi ada juga yang menjadi kuat. Karena dia melihat Tuhan dalam perjalanan-perjalanan kehidupan termasuk di tengah-tengah tantangan yang begitu besar. E maka iajak kami kita buat sementara Anda untuk membaca bersama teks Alkitab. Si isi Kapun kami dari kitab Lukas pasal 24 ayat 10 telu telu 15. Membantu teman-teman kami, silit Pustaka I Lebelebenta, mari kita mencoba, mencoba membaca bersama Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Yogeken kan kami membantah karena perdalanan kue maus. Ibas wariepe, Lid dua kala ajar-ajar Yesus lawas kusadakuta gelar kuta e emaus. Kuta e kira-kira sada kilometer i Jerusalem nari. I dalan recakap-cakap ia duana karena Kaisi Herozadi. Asumiar cakap-cakap rahmat Yesus ndahari ia dengan erdalan ras. Idah si dua kala enge Yesus tapi la Nina Jesus manbana duana. Karena kai ngasi icakap kendu janah ardalanne. Jengang kalau enda janah tri ibas ayona maka ceda tena. Skala ibas ia gelarnah uh, Kleopas ngaloi ia man Jesus Nina. Entah kam kelengca kalak pertandang Ierusalem silametah karena kejadian-kejadian ibas wari-wari si pudi-pudiana. Nina Jesus Yesus nukun. Rejabab kalau eh karena Kai si inggo jadi Man jesus kalak Nazarete, Ia sekala Nabi jana arkuasa ibas kata ras perbahanan, subuh Ia kap dibata bagai pe kerina manusia, tapi Ia nggo idudurken Imam-Imam simbelin ras kalak sirkuasa gelah mate. Ia ipakuken ku kayu persilang. Padahal nggo yerapken kami kal maka Ia masih bebaskan bangsa Israel. Tapi ibu bawa syekri na sendah me peteluarikan kenca kejadini. Lidka pepiga-piga teman kami si diberu sir banca kami senggat. Ndair pagi-pagi si lampas lawa si aku Tapi lanai lid ije idapati na mayat Yesus. Jenari mulihkan ia jana iturikana maka ia ngongidah malaikat malaikat. Ikatakan malekat yang manbana maka Yesus ngeluh kap. Kenca bagai pepiga-piga kalak teman kami lawas ku Ida petina payokal bagi si katakan di beru di tapi la ida hana Yesus. Jenari nina Yesus man si dua kalai e. bodoh kal kalau tuhu dengan mesra kal ia dutuk nandangi kaisi ia katakan nabi nabi makin Mesias si padankan eh di bata eh harus ngenda kinisran kini alu bagai bengkat iaku kemuliaan na. Jenari Iterangkan Yesus man dua kala eh. Kaisi ngu isuratkan bas pustaka si badia kerana ia. Mulai ibas kitab-kitab Musa. Ras kerina kitab Nabi-Nabi. Kancasih kala eh ikuta si mandahinna. Yesus tempat-tempat nuruskan perdali nena. Tapi dua kala eh mindo alu masak saknina. Jendalah kita sendah. Sebab wari ngu ben nandangi gelap ma. Eh maka mengkat Yesus rumah. Jangan tak ading ia ras kalak dahi Ibuat Yesus roti dikatakan na bujur mandi bata Jenari icepik-cepik na janah Berikan naman kalai Kenca bagi Minter terang pengidah Si dua kalai janah itandai na Yesus Tapi ijekama Minter lanai idah na Yesus Nina si dua kalai sapi sapih ya Malam kal tuhu wate ta Dengan ergiah-giah ukurta asum Ia ngerah kita. I gedang-gedang dalan. Dingin iterang kena. manbanta banta. Kerana isi pustaka si badia. Emak kakek ya duana. Dingin minter ya mulihkan ku Jerusalem. Ije dapetina ajar-ajar si sepuluh dua kala. Sangana pulung ras teman-teman na -teman nasi deban. Nina si pulungnya ngalong-ngaloya. Tuhu Tuhan nggonggeluh mulihkan. Ngoi cidah kena bana man simon. Jenari si dua kalah epe, nurikan Kai singgo jadi i tengah perdalanan Uga Yesus iya engga nandai Tuhan ras i cepik-cepik na roti Kekelani Tuhan Cerita Anda jadi refleksi si cukup menarik membantah bas kesempatan ini Dua kalah sirdalan dari Yerusalem ke Emmaus, si salah sadar gelarna Cleopas mereka tidak sadar bahwa rasa khawatir mereka jauh lebih menguasai diri mereka daripada apa yang pernah dijanjikan oleh Tuhan. Emma Kardalan IAI Bas Jerusalem menarik 10 km jauhnya kemungkinan endahan antara 3 sampai 4 jam. Pelin-pelin topik perjalanan adalah tentang Yesus yang sudah meninggal. Coba perhatikan, inti percakapan mereka adalah Yesus yang sudah meninggal. Kemungkinan besar akan disambung-sambung lagi dengan bagaimana jahatnya agama, bagaimana masyarakat tidak mengenal Yesus, bagaimana imam-imam kepala tidak memahami tentang Yesus sebagai anak Allah. Di perpanjang lebar, baci jadi topik dua kala jelma melulu tentang hal-hal yang mereka kecewakan, melulu tentang hal-hal yang mereka anggap sebagai kesalahan, melulu tentang hal-hal yang mengecewakan. Otomatis topik si bagian darupana akan menyita energi, akan menyita perasaan, membuat keletihan, dan membuat banyak kegalauan. Sangat ia cerita-cerita dua nandai, Reh Yesus. Erda'alan radu kenia. Dan Yesus menyapa mereka. Kaini cerita kenia. Tapi mari kita perhatikan Aminah Yesus petopik percakapan tapi mereka akhirnya tidak mengenal Yesus. Yang sedang menyapa mereka dan berjalan bersama mereka selama 11 km atau 3 sampai 4 jam. Ini menjadi menarik ternyata orang-orang yang banyak sekali fokus pada hal-hal buruk, pada hal-hal yang mereka tidak sukai, pada penyakit-penyakit sosial, pada keburukan-keburukan sosial, pada kelemahan para orang-orang yang dianggap hebat, akhirnya membuat mereka lupa dan sama sekali tidak menyadari bahwa ada Yesus yang sedang berjalan bersama mereka. Bahkan ketika Yesus bertanya, Kaisi cakap kendue, Balasan mereka berbicara seolah-olah menyudutkan Yesus bahwa Yesus dan orang-orang yang salah satu orang yang paling tidak tahu apa-apa di tengah kegentingan zaman. Kekeleni Tuhan, bukankah sering sekali kita di tengah kegalauan dan pergumulan hidup kita merasa bahwa masalah kita Terbesar adalah Tuhan tidak ada bersama kita dan orang lain semua berubah jadi orang jahat. Kalau si baginda fokus pada segala sesuatu yang buruk, kalau si baginda modelna fokus pada sesuatu yang membuat khawatir dan sebagainya, dan bisa jadi. Segala sesuatu yang baik pun tidak memiliki tempat lagi di telinga dan hati kita, karena memang pikiran dan memori kita sudah dipenuhi dan dikuasai oleh segala sesuatu yang tidak kita sukai. Berita si meriah, pas yaitu Tuhan kita itu sedih. Dia mengerti bahwa muridnya galau, entah nazar-ajar, berada dalam kebimbangan, kebingungan, bahkan berada dalam posisi berpikir. Yang tidak seperlunya. Iyatah Yesus maka ajar-ajarna sedang berada dalam posisi lemah. Khawatir kehilangan pegangan hidup. Sebenarnya bisa saja Yesus marah. Baci saja Yesus sempridoi kerina ajar-ajarna. Sebab gue telah tahun ia kena tapi tetaplah ingat saya. Tapi alangkah beruntungnya kita memiliki Allah seperti Yesus. Di tengah kegalauan orang. Di tengah ketidaksempurnaan. Di tengah banyaknya koleksi berpikir yang tidak perlu. Di tengah manusia lupa pada apa yang pernah dibuat oleh Tuhan bersama tiga tahun dalam perjalanan kehidupan harian. Yesus la mperidohi jelma. Emakai rina, Ini menarik. Kehebatan Tuhan si sembah kita. Tuhan mendekati orang-orang yang sebenarnya melupakan dirinya. Kedua, Tuhan menyapa mereka. Salah pejabapan manusia, lah pernah diperidui di batal, tapi dia memberi ruang untuk mengeluarkan una unak bagi uh, para murid. Ibagikan Yesus keluhan-keluhan mereka, kalaupun mereka lupa ada Yesus bersama mereka. Agak lucu dan topik bahasan mereka Yesus, tapi mereka tidak mengenal Yesus sebenarnya topik percakapan mereka berbicara tentang Allah tapi mereka tidak sadar bahwa Allah ada di sana berjalan bersama mereka selama 11 km atau selama 3 4 jam Aku sangat berbahagia membaca teks ini Tuhan kita itu sangat paham dengan keterbatasan ikut-ikut na jarajar dalam. Dia memberi ruang dalam hatinya bagi keterbatasan dan kesalahan pola berpikir manusia dia memberi tempat bagi kekhawatiran orang lain. Dia berjalan berdampingan walau orang lain tidak memperhitungkan dia sebagai Allah. Dia tidak menghina orang lain ketika orang lain tidak mengenal dia ya sebagai juru selamat. Yang sudah berkorban sampai mencucurkan darah dan nafas. Itu sekenar dalam sampai di sebuah rumah. Maka Yesus mengulang tindakan yang sudah pernah dia lakukan bersama murid cepik-cepik naroti kata karena bujurman Tuhan seperti pengulangan lakon persat dan Sibadi op dengan Tuhan Yesus isalib yang menarik dalam teks ini adalah Tuhan si sembah kita selalu mencari cara Bagaimana supaya murid-muridnya dipulihkan dikembalikan diteguhkan kembali disegarkan kembali iman dan ingatannya akan Tuhan dan itu pekerjaan yang agak rumit Kekalani Tuhan, mari kita bersyukur pada malam hari ini. Bukan Allah yang tidak hadir dalam perjalanan pergumulan kita selama masa Covid. Jangan-jangan kepala kita terlalu dipenuhi oleh segala sesuatu yang tidak kita suka. Jangan-jangan kepala kita lebih banyak dipenuhi atau mata kita fokus pada apa yang menakuti diri kita. Semaka lupa kita Allah berjalan bersama kita setiap hari. Tuhanlah pernah nadiikan kita sirban bansa kita birawanan adalah otak kita menggiring kita seolah-olah Tuhan tidak ada di sini. Pertanyaannya benarkah Tuhan tidak ada di sini atau cara kita yang membuat seolah-olah Allah tidak peduli dengan kehidupan kita. Kita sungguh bersyukur pada malam hari ini karena Tuhan ternyata ada dalam perjalanan hidup kita walau kita tidak menyadari, walau kita tidak mengerti, walau kita tidak kenal. Dan keterbatasan kita untuk mengenal dan menyadari Yesus, lap pernah menghentikan cinta kasih Yesus bagi kita. Anda memberi tak anugerah berita sukacita membantah Ibas kesempatan ini. Ternyata keterbatasan kita tidak pernah menghentikan cinta kasih Yesus bagi orang-orang yang dia sayangi. Adi, beghe bas beringenda, kita akan memasuki doa meditatif. Kita akan mencoba merenungkan betapa. Cinta Tuhan itu bagi kita dalam semua kekhawatiran, keterbatasan dan kekurangan kita. Tapi mari kita juga mencoba alangkah ruginya kita. Ketika Tuhan ada tapi otak kita seolah-olah melenyapkan Tuhan dari fakta kehidupan. Relajar kita olah kari cara berpikir tersi merugikan kita. Seolah-olah menyingkirkan Tuhan dalam perjalanan kehidupan. Dan itu adalah tipuan dari cara berpikir kita sendiri. Mungkin melala perbebenta bas masa-masa Covid-19. Tapi mari kita belajar memilah-milah. Covid bukan Tuhan atas diri kita, dan Covid tidak boleh membatasi atau tidak akan membatasi kasih Tuhan bagi kita, kecuali cara pikir kita akan mengizinkan kita untuk membuat Tuhan seolah-olah tidak ada dalam perjalanan kehidupan. Bangkat mendak kita kubas doa meditatif, ya maka ia ajak kami kita kerina. Mari kita sikap siapkan posisi kita berdoa, hal-hal atau benda-benda, barang-barang, apapun itu yang bisa mengganggu doa kita sementara, mari kita uh, uh, bereskan sebentar, dalam satu dua menit kita akan masuk kepada doa meditatif. Dalam doa meditatif enda, ipandu kami kari kita dalam bentuk nyanyian yang diulang-ulang, nyanyian pendek yang diulang-ulang, karena nyanyian pendek yang diulang-ulang dia akan berubah menjadi doa. Kita tidak fokus lagi pada penghapalan kata-kata. Tetapi lagu yang kita ulang akan menjadi doa batin kita. Yang bakal ipandu kami kari kita untuk mengulang-ulang beberapa teks yang menjadi pesan inti dari renungan malam ini. Sekaligus ipandu kami kari kita ibas pertoton. Baik pertoton bersama ataupun doa pribadi kita. Teman-teman mari selamat mempersiapkan diri. Dalam dua menit kita masuk kepada doa meditatif. Selamat bersiap. Sekalian Tuhan, ibas kesempatan rendah mari kita mencoba untuk tenang dan diam Sebab salah sadar si megatir bahan kita bertambah-tambah dalam rasa khawatir dan rasa letih Adalah karena hati dan pikiran kita jarang kita izinkan untuk tenang dan diam jika kita tidak mengizinkan diri kita tenang dan diam, maka dunia ini tidak akan pernah mengizinkan kita juga untuk diam dan tenang. Melalui bacaan SII bagi kita bahas kesempatan ini, kita belajar salah satu yang paling membuat manusia letih, capek dan khawatir adalah karena manusia digiring oleh koleksi pikiran, koleksi pengalaman, kumpulan rasa khawatir yang bergerak di dalam diri kita. Di luar kesadaran manusia, justru kita terbiasa membesar-besarkan rasa khawatir, mengulang-ulangnya, memberi ruang yang jauh lebih besar bagi rasa khawatir dalam diri kita. Ibas kesempatan endah, iajak kami kita kerina untuk mencoba masuk ke dalam saat teduh, berdiam di hadapan Tuhan untuk menyadari, untuk merasakan, melihat beberapa rasa khawatir yang sedang bergerak dalam diri kita, untuk menyadari beberapa pergumulan yang segera bergerak dalam kehidupan kita. Dan mari kita untuk melihat, mencoba melihat akar-akar persoalan yang sedang menimpa kita. Siapa tahu persoalan hidup kita, pergumulan kita jauh menjadi lebih besar. Bukan hanya karena memang realita memberi persoalan yang jauh lebih besar, tapi caran bisa melipat gandakan pergumulan dan persoalan yang sedang kita hadapi. Iajak kami kita untuk berdiam sejenak di hadapan Tuhan untuk menyadari hal-hal yang membawa kekhawatiran kita. Ada Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita, tapi ada juga persoalan dalam perjalanan kehidupan kita. Siapakah yang kita izinkan paling banyak berbicara? Siapakah yang kita izinkan paling banyak memberi dengungan, mengisi ingatan kita, mengisi ruang-ruang perjalanan kehidupan kita setiap hari? Yesus ada dalam perjalanan hidup kita, sembari ada juga persoalan, realita, kenyataan yang berbarangan berjalan juga dalam kehidupan kita. Tuhan sedang bertanya, "Apakah yang sedang Engkau diskusikan?" Kain dia si Pak Sana, "I cakap kendu." Apakah yang sedang Engkau pikirkan? Kainnya dia si Pak Sana, "I pebelin-belindu, ibas bas-pusuhdu." Kainnya Pak Sana, "Si menguasai, Gerina isi pusuhdu." Kekalani Tuhan, ibrekan bantah waktu kita akan berdiam sejenak untuk menyadari apakah yang paling dominan di dalam hati, di dalam pikiran kita saat ini. Turikan man Tuhan, gelahkari ibrekan Tuhan man bantah kepentaran das gegah gunan jagai perukuran das isi peserta. Silakan berdoa. Kekalani Tuhan, dari renungan kita, kita belajar melihat betapa baiknya Tuhan yang selalu hadir dalam kegalauan, kekhawatiran, dan keterbatasan manusia. Yesus mencoba dan tidak pernah berhenti untuk menguatkan dan meneguhkan iman murid-murid. dalam Yesus cara. Juga pegegehi kini terkena ajar-ajar Yesus kita adalah Allah Sumber kekuatan Selama manusia fokus pada cara caranya berpikir sendiri Selama manusia fokus pada apa yang mengkhawatirkan dirinya sendiri Manusia akan semakin tenggelam Di dalam rasa khawatir Meriah ukur tabas bernyenda, Reketekan Tuhan ta, nampak rasa engkelengi kita, Mendampingi kita, Dalam perjalanan kita, Dalam kekhawatiran kita, Dan di dalam keterbatasan kita. kalan Tuhan. Ibas berngenda marisi penangkih pertonton taman Tuhan. I tengah-tengah kebiaran. I tengah-tengah rasa khawatir. Khusus naman banta generasi muda GBKP. Baci jadi ibas kesempatan enda melala ke aurun Ate Melala kebiaran. Situasi tidak jelas. Baci jadi masa depan kita juga agak rumit diprediksi. Erkitekan COVID-19 asawari-enda langasi ngadina. Mungkin kita sedang berjalan mencari alternatif-alternatif kehidupan. Mungkin kita sedang berjuang mengais-ngais kemungkinan. Mungkin kita sedang berjuang untuk mendapatkan apa yang bisa memperpanjang kehidupan baci jadi pak sana kita berjuang uga gelah kegeluhenta arah sikapna bas kesempatan tenenda si pindu Tuhan gelareh ia ndampingi kita ibas perbeben kegeluhenta mari si pindu Tuhan gelah ardalan ia ras kita dalam teriknya perjalanan padang gurun kehidupan di tengah ketidakpastian Wabah besar Si melanda seluruh dunia indah Tuhan datang kami, baji jadi bas kesempatan yang Tuhan, lah etah kami kai pegangan si cukup jelas, jadi jadiu Tuhan, Arpalapala kami darami dalan, gelakal pula kami bas kebiaran yang dana jadi Tuhan terem kami anak-anak mu -anak si sana. I teguh kebiaran kujah kujena Sedang berjuang mencari berbagai cara dan alternatif Gelah baci gel kami Tuhan selaku anak-anak Memperpanjang kehidupan Bahkan datkan serpang luah Diku pergumulan yang daud Tuhan Lupa kami tarekam Kami terlalu dipenuhi oleh rasa khawatir lah ingat kami bahwa kamu pernah memberi banyak jalan keluar menyelamatkan kami masa-masa si lepas mereka serpang luah man kami berulang-ulang sejak kami kecil sampai hari ini mereka man kami kesehatan kalaupun berulang-ulang kami pernah sakit mereka man kami jalan keluar ekonomi walau berulang-ulang kami sempat terpuruk besar Tuhan Dengarkanlah pemindahan kami. Di sempat bas ngalakan perbeban pandemi COVID-19. Gue bukan kami, air er penggurun, mankala si mabai kami, Dau usirang bas nari. Di Kuningan sempat kami, Tuhan, membangun percakapan-percakapan, si melemahkan diri kami di sempat Oh Tuhan kami membangun percakapan-percakapan si menyalahkan pihak sadena ras pihak sadah. si menyalahkan situasi si menyalahkan segala sesuatu baci jadi Tuhan erkitikan sedih, tambah kearun kami rahdahuna kami raskam bahkan Rahouna kami dari jalan keluar yang mungkin kami tempuh Tuhan, dikunenggon dahu cara kami rukur, kune itegu, kerina informasi besok lewat kami, kegeluhan kami dahu sirang maskam nari, dahilah kami oh Tuhan, perkuankanlah kami, tepatlah pusuh kami, tegulah kami, kuadap adapan du, puhuli ulihi inget-ingetan kami, nenangi keleng atendu. Oh Tuhan, dengarkanlah pertonton kami. Tuhan, idah kami maka uga terbatas nak ajar ajar memahami Kam, uga terbatas nak ajar ajar mengenal Tuhan. La pernah Kam menghadir dampingi Ia, terus Ia Kam perdahlan Bahkan pada akhirnya, ras Kam tading ras Kam man ibang ulihi ingat-ingatan si mahuli karena kelang atendu Ibang ulihi memori-memori yang baik ibas ajar-ajar si lupa nanangikam. Mora hati kami Tuhan, Gelak olah sempat kami itegudonienda. Kubas perukuran ras perdalanan sinda husirang ras kami. Mindo kami Bapa dampingilah kami dalam perjalanan kekhawatiran kami. Tegulah tan kami, dikunai kami inilah baskam menari. Lebuhlah gelar kami Tuhan, tupung lanai ingat kami, kai arus ibahan kami. Tadinglah ras kami, i rumah kami. Ibas pusuh kami, o Tuhan. Gelah baci inget kami ulihi, uga belinna kelang ate duman kami. Bukan hanya hari ini, tapi sejak dulu, Sejak kami lahir, sekubas wariana, babalah kami Tuhan, gelah ingat kami tetap gelang attendu. Si jadi jaminan ban kami dalani kegeluhan kami kubas wari-wari siraina. Oh Tuhan, dengkahkanlah pertonton kami. Ibas ini surga Dikune Ibas paksa-paksa sulitenda Ibas kelatihan, Ibas keterbatasan ras Ibas karun ate kami Sempat kami melukai orang-orang tertentu subuh keluarga kami nande bapa kami Teman-teman kami baji jadi Tuhan Ban berat na'akap kami Ngo fokus kami Memikirkan diri kami Ma'aliras ajar-ajar, fokus yang bahas kebiarannya saja. Dikuneli Tuhan, teman-teman, keluarga, orang tua, sahabat kami yang menjadi terluka dalam kekhawatiran dan keterbatasan kami. Ampuni kami Tuhan, izinkan kami ke arah persoalan COVID-19. Kami tumbuh menjadi pribadi yang bijak, kami tumbuh menjadi pemuda yang tangguh dan kuat. Lah kami zaman Zeda, membaik kami dan membuat kami menjadi terpuruk. Tapi sura-sura kami melalui pergumulan zaman Nena, kami akan keluar membawa kebaikan Bali rasa jajar Ketika dia bertemu dengan Kristus, ketika dia bertemu kembali dengan Yesus, akhirnya mereka menjadi orang-orang yang militan dalam keterbatasan. Orang-orang yang bersaksi walau diantara mereka ada hambatan, kekhawatiran, bahkan cekalan dari berbagai pihak. Tuhan, pakailah kami di tengah kekhawatiran ini, Bukan menjadi pribadi yang membawa masalah, tapi menjadi pribadi yang justru menjadi sumber berkat dan jalan keluar. Oh Tuhan, bagikanlah pertonton kami. Kau. Karena nih Tuhan, Iajak kami kita tertoto secara pribadi, Adilit surah-surah Nuh, surah-surah Anta, si kerjakan kubasari-wari wari berikutena. Jika kita punya impian, jika kita punya harapan, atau rencana kerja yang mau kita lakukan di hari-hari ke depan, Ibas kesempatan Enda, Iajak kami, sisahkan kirina Eman Tuhan. Pindah Tuhan, gelah ibreken dibata kita kepentaran, itu duhi dibata man badalan man banta, siman tepatenta. Silakan berdoa. Tuhan kami, goi penangkih kami, Pertoton kami, Bandu bernyeda, Tuhan, Rikut Kerina perbeben kami, Anak-anak andu, Secara khusus, Permata KBKP, Bas bernyeda, Baci Tuhan, Latah kami, Nurikan perbeben kami, Simbaga nakerman bandu, Baci jadio Tuhan, Latah kami, Uga nuri-nuri man bandu, Emakabapa ipindo kami, sampati ke kami Bapak, temani kami, bas geluh kami, ibas masa-masa kopi tenda, harapkan kami, ke gel... redalan gambar kami, bas kegeluhan kami, bicaralah lai jumpai kami, serpang luar tapi diras Tuhan, Teh kami maka perjalanan kami lah mungkin benih. Baca jadilah teh kami kai keputusan si sempurna. Tapi erdalanlah Tuhan, tak kami maka perjalanan kehidupan kami akan dituntun menuju kesempurnaan. Pasupasundu Tuhan, pemerintah kami, silarang ading adi mengukurkan uga maka payo bangsa ras negara kami. Baca jadi Tuhan sumber sumber kekuatan negara kami peterbatas Semakal latih akap pimpinan kami Bapak Presiden kami restim kerjana untuk nerami jalan keluar Tapi ingat kami naik bangsa Israel Redalan 40 tahun padang gurun Tanpa sebuah jaminan, tanpa sebuah kepastian Tanpa sebuah proteksi Tapi diketikan Tuhan redalan radukan bangsaanmu Beringi kamar dalan bagi tiang api Gila olaya bergehen Suari irdalan kam bagi tiang Embun ngila olaya panasan Mindo kami Tuhan La Israel ngencang kezapkan Kuasaan di simbeline ini Arabkan kami maka bangsa Endapeng kezapkan Lit Tuhan sirdalin suari ras Beringi radukan kami Retoto kami Tuhan Dikunelit Keluarga keluarga Si Sana gundari terdampak Si mungkin tidak punya kekuatan ekonomi untuk berobat Tuhan hadirkan Sampati kerina keluarga si bagi dirupana Berikan serpang luah Beri dia harapan Bangun ketenangan bas jiwana Gelah amin sederhana perobatan Amin sederhana dia kekuatan ekonomi tapi rasa tenang dan damai akan memperkuat proses penyembuhan. Dikuneli Tuhan orang tua kami, nenek bapa kami, sibas kesempatan yang anda cukup bergumul dengan persoalan ekonomi. Sampati orang tua kami, Tuhan, ajar kami untuk bijak memakai apa yang ada, ajar kami bersyukur gelah setiap hari, meriah ukur kami memakai silip. Azari pek kami Tuhan, Ngelah pentar kami ngelola waktu, Beluh kami ngisi ruang si sempit, Beluh kami makaikan wari-wari kami, Ngelola usaha-usaha kami dengan sederhana, Tapi wajib jadi didalin kami pagi, Untuk mengetahui dan menyaksikan bahwa Tuhan yang kami sembah dan puja, Adalah Allah yang menuntun kami keluar dari pergumulan, Dikundalit anak-anak permata bas kesempatan yang tahu Tuhan. Si tamat SMA tapi bingung dalam melanjutkan kuliah. Atau si sedang dalam perjalanan kuliah. Si hanya dapat sedikit memakai waktu untuk belajar menggali ilmu lebih dalam. Atau si pak sana tamat kuliah. Tapi kesulitan untuk mencari pekerjaan. Tuduhi kamu dalam Tuhan. Tuntun kerina anak-anak Tuk kami, adi bangsa Israel, si bagi nape banci mentasi pergumulan yang sangat besar di gurun. Tuk kami, maka anak-anak kami permata, generasi penerus GBKP, akan menemukan jalan kehidupan bersama Tuhan. Bapak sini surga, itotokan kami pe gerejaanmu. La terbahan kami melalabas kesempatan yang doa Tuhan. Terbatas kelgegah kami Gereja Andu Genduari Mulai modramen klasis runggun unit-unit Dana Gereja kami P mulai terbatas Tapi Tuhan Teg kami Keterbatasan kami bukanlah kesimpulan akan perjalanan Gereja Biarlah melalui keterbatasan kami Gereja Andu Menjadi tempat kami untuk melihat Allah bekerja dengan tanpa batas Adi sedekah enda gegah kami gereja banca GBKP enar dalan Sekal rindu kami Tuhan Ngidah Maka hanya kekuatan Allah lah Gegah Batamu, Sir bahanca gereja Andu enda banjir dalan Walau kami semua terbatas Retoto kami peu Tuhan Bas kesempatan enda Maka kriina perpulungan du Amin gya terbatas kel gegah kami Gereja andu Perpulungan kerina Tuhan, tetap iar akam Pesihkam kelang atendu manjel terem Giar balang gegah gereja nahkan kelang ati bas kesempatan enak. Pesihkam perlindungan yang cukup baik manjel terem Giar batas keleng gegah gereja dunahkan proteksi bas kesempatan enak. Pesihkam Tuhan pengapul pergegah manjel terem Amin, dia terbatas, gereja nunahkan, kata pergega, bas, kesempatan ena. Pakai generasi muda Tuhan, ibas kesempatan ena melalui skill res talenta idah kami, maka generasi muda adalah tiang penyangga terbesar GBKP, bas kesempatan ena yang memiliki kemampuan yang jauh lebih cepat dalam penggunaan teknologi. Sampai anak-anak kami permatau Tuhan, gelah, ibas masa-masa kopi tena, anak kami akan muncul sebagai sumber berkat dan sumber kekuatan penopang penjaga pembenteng kehidupan GBKP menuju masa depan enda membapa pertoton kami iujungi kami ibadah kami bergena lalu pengarapan maka kelang atendula pernah rujung nandangi kegeluhan kami reh kami manbandu bapa ibas gelar Yesus sing ngajari kita ertotoni tanda geras ras O Bapak kami sini surga Gelar dupubadi amin Rahmin kini rajandu Selahmin peratendu bas duenda bagi bagini surga Berekat man kami akan cukup basuari sedah indah Alami salah kami Bagi alami kami salah kalah empak kami Olamin kami kami Kubas percuban Tapi olangilah kami dursilat ilat nari Sebab kamkap simada kini rajan Ras kuasa Ras kemuliaan si dan Amin Kekalani Tuhan jadi gegah tandalani perdalanan geluh tay tengah-tengah pergumulanenda, alokelah pasupas suidor dibata bata bapanta nari. Di bapanta ringan ibabondu Mencucurkan cucurkan krina si mahuli jadi asamdu berkat dalani kegeluhan. Di bata bapanta ardhalan rah pudingu, menjembakam tepungkam tadi ibas perdalanan kegeluhan. Dibata bapa antar dalan ala lebendu Nuduhi hidalan siman tepetan du Ibas doni sidem kesimpang siuran Dibata dalan arah samping du Negang tandu tupung kam guling Dibata antar ringan ibas pusuh du Merekan ketenangan ras kemalaman Gelah kampeng asup mabak ketenangan ras kemalaman ate I tengah perbeben du ni enda Dibata bapa antar, Masuk-masuk kam secara salalap, Amin. Selamat ber-PA buat kita semua teman-teman permata. -teman Selamat menikmati berkat dan sukacita yang datang dari Tuhan Dan sampai ketemu kembali di PA kita di minggu depan Tuhan Yesus memberkati